Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang meninggalkan sepeda motor bebek dan beralih ke skuter otomatik alias skutik. Motor bebek masih jadi motor paling laris di Thailand. Vice President of Thailand Honda Co. LTD, Alas spon mengatakan, penjualan up Honda Thailand pada tahun 2022 sebanyak 1,3 juta unit motor. Dari jumlah itu mayoritas kalah motor bebek. Paling tinggi Honda Wave karena harganya murah dan mudah digunakan untuk sehari-hari. Honda Bebek punya jok yang panjang, bisa buat boncengan tiga orang, kata Ponperapa saat berbincang di Phuket, Thailand, Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Meski demikian, Ponperapa tidak merinci berapa penjualan Wave tahun lalu. Dia mengandaikan, Wave sangat populer di Thailand sebab ibaratnya motor buat keperluan rumah tangga. Motor yang di Indonesia bernama Honda Supra tersebut bisa dipakai semua anggota keluarga dari ayah sampai anak asal sudah cukup umur membawa kendaraan. Penjualan motor bebek di Thailand sangat berbeda dengan di Indonesia. Dilansir dari laman resmi Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, IC, Penjualan motor domestik meraih 5.221.470 unit pada Januari-Desember tahun 2022. Kutik masih mendominasi penjualan dengan komposisi delapan persen, sedangkan motor bebek atau underbone berkontribusi sebesar enam koma dua Kemudian motor sport sekitar lima koma